Firmino, Mane, Salah atau sering disebut trio Firmansah merupakan trio striker Liverpool yang termasuk sukses dan bahkan sempat menjadi trio penyerang terbaik di dunia Era ini dimulai pada 23 Juni 2015 Roberto Firmino yang saat itu sedang membela Timnas Brazil di pagelaran Copa America mendapat tawaran untuk bergabung ke squad Liverpool yang mana saat itu masih ditukangi oleh Brendan Rodgers. Tidak banyak yang tahu tentang Firmino sebelumnya, namun namanya menjadi perbincangan saat berhasil membantu Hoffenheim promosi ke divisi tertinggi Bundesliga, serta tercatat sebagai pemain paling berkembang di Bundesliga pada musim 2014-2015 dengan mencatat 16 gol, serta 12 assist dari 33 penampilan. Tawaran dari Liverpool rupanya disambut baik oleh Firmino maupun Hoffenheim, klub di mana Firmino bermain saat itu. Sejatinya Firmino yang beroperasi di posisi gelandang serang bukanlah satu-satunya pilihan pasca Liverpool ditinggalkan Luis Suarez yang dipinang Barcelona. Lagi pula, di posisinya saat itu masih ada Filipe Coutinho, sang magisian yang selalu bisa diandalkan. Dan di lini serang Liverpool telah memiliki nama-nama lain seperti Daniel Sturridge, Christian Benteke, serta Divock Origi, hingga Danny Ings. Namun entah bagaimana, Firmino lebih yakin untuk memilih bergabung dengan Liverpool. Meskipun saat itu, ia juga diminati oleh rival abadi Liverpool, yaitu Manchester United. Firmino menyelesaikan kesepakatan transfernya ke Liverpool pada 4 Juli 2015 dengan biaya transfer senilai 29 juta pound. Di awal kedatangannya di Liverpool, Firmino sulit mendapat tempat di skuad Brendan Rodgers. Namun, semenjak kursi kepelatihan berpindah ke tangan Jurgen Klopp, ia bisa mendapat lebih banyak waktu bermain dan grafik permainan Firmino pun meningkat pesat ia tercatat mampu menyerangkan 10 gol dan 7 asis di Liga Primer, yang menobatkannya sebagai top scorer bagi Liverpool saat itu. Di musim berikutnya, tepatnya pada musim 2016-2017, yang mana merupakan musim penuh pertama Klopp sebagai pelatih utama Liverpool. Klopp melakukan beberapa perombakan dengan mendatangkan beberapa pemain baru bagi squad, mulai dari Loris Karius, Joel Matip, Marco Grujic, hingga Sadio Mane. Sadio Mane dibeli Liverpool dari Southampton dengan mahara senilai 34 juta pounds dan durasi kontrak 5 tahun. Transfer tersebut menjadikan Mane sebagai pemain Afrika termahal dalam sejarah saat itu. Uang yang digelontorkan Liverpool tidaklah sia-sia. Mane terbukti berhasil memberikan kontribusi positif sejak pertandingan debutnya bagi Liverpool ia berhasil mencetak gol pertamanya kala Liverpool bertandang ke Emirates Stadium pada 14 Agustus 2016 sejak saat itu Mane benar-benar menjelma menjadi sosok penting dan tak tergantikan di lini serang Liverpool tercatat Mane berhasil mencatatkan 13 gol di musim pertamanya bersama si Merah Merasa kurang puas dengan squad yang dimiliki Liverpool kembali berniat menambah daya gedor Dengan mendatangkan bintang Mesir Mohamed Salah dari AS Roma Pasca Mohamed Salah meninggalkan Chelsea dan hijrah ke Italia Penampilannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan Sebenarnya pihak Roma enggan melepas Salah Apalagi dengan harga yang ditawarkan Liverpool saat itu Namun karena sang pemain sendiri yang menginginkan untuk pindah dan AS Roma terancam oleh regulasi finansial fair play, mereka tidak punya solusi lain selain melepas Salah untuk pergi. Pada 22 Juni 2017, akhirnya Salah mencapai kesepakatan dengan Liverpool dengan biaya transfer sekitar 36,5 juta pounds dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Nilai ini diyakini bisa bertambah menjadi 43 juta. Nominal tersebut memecahkan rekor transfer klub yang digelontorkan Liverpool untuk mendapatkan Andy Carroll pada tahun 2011. Kedatangan salah yang diberi nomor punggung 11, membuat Roberto Firmino beralih menggunakan nomor punggung 9. Dan dari sana fans mulai meyakini bahwa Liverpool tidak akan membeli striker murni di musim tersebut. Sebagaimana sebelumnya ada Luis Suarez di posisi tersebut. Sadio Mane yang sebelumnya beroperasi di sayap kanan kini berpindah ke sisi kiri dan terbentuklah trio penyerang Liverpool yaitu trio Firmino, Mane, dan Salah atau yang disebut trio Firmansa. Di musim pertama trio ini beraksi. Secara total mereka berhasil mencetak 91 gol serta 42 asis dari semua kompetisi. Angka yang cukup fantastis untuk lini serang tanpa striker murni. Mereka bisa langsung kompak dan bahu-membahu menciptakan gol bagi si merah. Trio ini menjelma menjadi salah satu trio paling mengerikan di Eropa. Bahkan mereka berhasil mengantarkan Liverpool ke final UEFA Champions League pertama mereka sejak tahun 2007. Namun sayang, mereka hanya mampu keluar sebagai runner-up setelah dikandaskan oleh Real Madrid dengan skor 1-3. Di musim berikutnya, Trio ini tetap bisa diandalkan dan semakin solid di lini serang Bahkan Mohamed Salah mencatat beberapa rekor dalam perjalanan karirnya bersama Liverpool Mulai dari pencetak gol terbanyak di Premier League dengan 32 gol pada musim pertamanya Menjadi pemain yang mencetak 20 gol atau lebih selama 3 musim berturut-turut di Premier League Mencetak gol terbanyak dari 100 laga Premier League pencetak gol terbanyak bagi Liverpool di Liga Champions Serta masih banyak rekor-rekor lainnya di musim 2021-2022, trio ini mulai jarang tampil bersama. Roberto Firmino mulai jarang diturunkan karena faktor cedera. Kemudian, Liverpool mendatangkan Diogo Jota dari Wolverhampton dan Luis Díaz dari Porto. Hal tersebut berdampak pada kesempatan bermain untuk Firmino. Ia lebih sering menghangatkan baku cadangan hingga menit bermainnya pun menurun drastis pada musim tersebut. Namun, Bukanlah Firmino yang memiliki niatan untuk hengkang dari Liverpool. Justru Mohamed Salah yang memulai situasi kurang nyaman bagi skuad Reds. Ia enggan menandatangani kontrak baru dikarenakan tersandung masalah gaji. Saga kontrak Mohamed Salah berlangsung panjang dan rumit ketika pihak Liverpool enggan memberikan nominal gaji yang diminta oleh Mohamed Salah. Dan salah pun enggan menekan kontrak baru jika gajinya tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Hampir dipastikan kesepakatan baru tidak akan terjadi dan publik Anfield harus merelakan jika salah dijual atau pergi secara gratis di akhir kontraknya belum juga selesai dengan membesalah hal yang ditakutkan Liverpool pun terjadi Liverpool bersikukuh enggan memberikan kenaikan gaji yang signifikan karena mereka meyakini jika hal tersebut dapat membuat struktur gaji yang dibangun Liverpool menjadi kacau seperti bagaimana bursa transfer pemain saat ini yang menjadi gila semenjak transfer Neymar, Gareth Bale Coutinho, dan lain-lain yang membuat harga pemain menjadi tidak masuk akal. Tiba-tiba, agen Sadio Mane pun menahan Mane untuk mendatangi kontrak baru jika Liverpool tidak sanggup memberi nilai gaji yang mereka inginkan. Belum juga kenaikan gaji Muhammad Salah terjadi, efeknya sudah mendahului. Ini bagaikan pisau bermata dua bagi Liverpool. Mereka seakan tak punya pilihan lain antara menuruti keinginan pemain atau merpas mereka ke lantai bursa. Rupanya trio firman sah pun kandas oleh keputusan Sadio Mane yang menyatakan bahwa ia hampir siap meninggalkan Liverpool dengan alasan mencari petualangan baru. Tentu saja banyak klub yang dikaitkan dengannya seperti Barcelona hingga Bayern Munchen. Dan akhir-akhir ini kabar kepergian Mane ke Bayern santer dibicarakan dan kemungkinan besar akan segera terrealisasi. Selain itu Mohamed Salah pun dikabarkan siap meninggalkan Liverpool sekalipun itu ke klub rival. Namun bagi Firmino, sang vals Nine, pemain yang seakan kurang mendapat perhatian, ia justru menunjukkan kesetiaan dengan tidak mengungkit ungkit masalah kenaikan gaji ataupun kepindahan ke klub lain. Ia menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Liverpool dan berharap Liverpool segera menyadorkan kontrak baru baginya. Dalam sepak bola modern ini, Memang para pemain bisa dengan mudah datang dan pergi, tapi selalu akan ada sosok baru yang menggantikan sosok lama yang meninggalkan maupun ditinggalkan. Mungkin ini memang akhir dari era trio Pirmansa, tapi pasti selalu ada trio penggantinya bagi Liverpool di masa depan.